yang terkasih, jumpa lagi di Selamat Pagi Truna. Bagaimana kabar hari ini? Kakak harap kalian baik-baik saja ya. Pagi ini Kakak mau temenin adik-adik untuk bersaat teduh dan baca firman Tuhan. Tapi sebelum itu, adik-adik boleh persiapkan dulu bahan bacaannya dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Sebelumnya itu, yuk kita berdoa, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kamu boleh bangun di pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Sebentar kami akan baca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan mau memberkati kami, kiranya firman yang kami dengar pada hari ini tidak berlalu begitu saja. Amin. Bacaan kita dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16 yang berbunyi demikian. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya Dan kami telah melihat dan bersaksi Bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita Judul renungan kita yaitu Yesus Juru Selamatku. Setiap orang Kristen memiliki satu keyakinan, mereka percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Juru Selamat dunia. Apakah artinya bagi kita secara pribadi jika dikatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya Juru Selamat di dunia sekarang ini maupun di kehidupan yang akan datang? Surat 1 Yohanes kembali menyatakan, bahwa kedatangan Yesus Kristus ke dunia semakin menegaskan ketidakmampuan dan ketidakberdayaan manusia untuk melakukan kebenaran serta kebaikan dalam kehidupan ini manusia membutuhkan uluran tangan Allah untuk mengangkat mereka ke atas manusia pun membutuhkan pembebasan dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang membelenggu diri mereka sendiri mengapa demikian? karena kuasa dosa begitu ...kuat melilit hati manusia. Itu hanya dapat diputuskan oleh kuasa Allah... ...di dalam dan melalui Yesus Kristus. Sobat Runa pernyataan bahwa Yesus adalah satu-satunya juruselamat... ...di atas adalah suatu penegasan iman tentang dua hal. Yang pertama, pernyataan ini mau menegaskan kepada dunia... ...tentang inti iman... Dan ajaran Kristen bahwa tidak ada Allah lain kecuali Yesus Kristus Yang selalu berelasi erat dan terikat dengan Bapa juga roh kudus Ketiganya biasa disebut Allah Tritunggal Kedua, Yesus adalah satu-satunya Juru selamat juga mau menegaskan kepada dunia Bahwa tidak ada juru selamat lain Kecuali Yesus Kristus yang disaksikan Alkitab Juru selamat adalah sosok andalan utama dalam kehidupan, bukan ilmu pengetahuan dan teknologi, apalagi harta kekayaan. Juru selamat juga bukan jabatan dan seseorang yang kita banggakan. Juru selamat juga bukan segala kemampuan manusia dalam melaksanakan hukum-hukum Allah yang dihayati sebagai kebenaran maupun kebaikan, misalnya kasih. Sebab hukum-hukum Allah adalah norma-norma kehidupan atau nilai-nilai kerajaan Allah yang mesti diberlakukan oleh orang-orang yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Bersyukurlah Yesus Kristus bersedia menjadi juru selamat. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Yuk kita minta roh kudus menguatkan kita dalam menjalani hari ini. Sebagaimana ajakan di renungan tadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengarkan renungan pada hari ini. Kiranya renungan ini boleh membantu kami dalam menjalani aktivitas kami. Amin. Jaga kesehatan selalu ya adik-adik. Tuhan berkati.